ana kapengsana di bupati Salam, itu atasan kita bawa. Semarang itu manusia saya juga bupati sibu atasan sibu aku yo Itu kan biasa diri sendiri bawahan salah bahasa mesti salah pilah Jajal gue Rabu Bupati, wo, Gubernur, konus warga di Ramadsi, aku Mustafa Musti, wow Musti keren kue, Mesti GR yang Musti Ramadsi warga ini. ya <gul> <gul> kan begitu. Misalnya anda pakai ukuran soleh, terus melihat Presiden atau Gubernur, kue gr, GR, soleh kue, terus Pati Burma, mereka kue GR, soleh kue. Tapi nampung pakai terminologi bahasa itu atasan saya. Saya harus nurut atasan, saya terima rakyat, mesti milah takzim, milah ngomong. Jadi bung nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Jadi bung misalnya istilah nabuju, mau cair itu yang makan ya oh, jaya, wajau, sing aku, sembiah biayai aku, mesti kau nah, meliti. Dan bung di garbo, wah sigaringo, nggak tahu urusinya aku hilang tenang. Nanti kita kalau itu yang nak ceritain dengan nabuju bung, bung ya bisa ucap. Gitu. Jauh-jauh, pasangan, soalnya bahasa Arabi bujir itu Bahasa Arab itu lebih sederhana antara ini bujir itu jauh Imro'ah Imro'ah itu Fir'aun, Imro'ah ya Sobo Jadi yes, no, itu biasa Hucu, libat itu di Indonesia Bahasanya ada apa? Bukan, Sikari Sikari, Sikari, Sikari, Sikari Jadi so. lengi gitu, terus ngedikane kamus asyikha itu ora ono tasniyah singpohong kaya tasniyah ilafat ngomong ilah yurano jamaah singpohong kaya jamaah ilafat ilah ini ilah gaduhi mu tasniyah yuraduhi jamaah maka raka kalau ada pangeran loro berarti ngga kue muni ilahan ini pangeran loro berarti ono pangeran loro padahal pangeran mo jika ngga tes ilahun pun jamaah jawab bohong pak ya ibu tapi ketika naik Almus Asyikah, Lafat Ilahah Alihmus, kata doang Arab, pohonot jamaah. Mergolong Arab, kelop kelop. Mengandai ketika naik ulama-ulama ahli luar, jamaah yang karena kesalahan yang bikin jamaah, karena kesalahan dan loh, mengandai pangeran menyiapkan tauhid itu macam-macam, termasuk ngajil lupa, ngajil ngeleng, segiannya juga ngajil. Di sini sebut dua indah, kenapa? Sebut jadi dua indah bulatan zilurab fil alamin, nazala bihir mukhl. Amin ala qalbi kalita kuna minal mubzirin fi lisaanin arabiyin mubin. Itu sebagian hujah Allah itu berupa apa? Bahasa. kata wae. Allah ya lawan Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad, wong sing terpuji. Nanti musuhnya wae nak manggil ya Muhammad, berarti maknane manggilehe ya orang yang terpuji. Aman khalaqas samawat amma yasrikun tusyrikun billahi ya wa ta'ala. Ea halu Makkah fihi musyrikna kabeh. Ayyul alihatu anata'u ta'i pangerane mereka sing disembah iku khairun duyaqi li'ati dihe gede wong sing nyembah ning ali Amananza ta'izzat khalaqaka gangabe sifat as-samawati inggro pro wal ardul ladhi wa anzalal nuruna sapa wa lakumaring sira kabeh manfaat di sira minas sama sanget langit awan nuruna ma aning ba Barang awa nurana fa'ambatna, mongko nukollah ingsun fi yang dalam lafad fa'ambatna Fihi ku tetap ing dalam lafad fa'ambatna iltifatun, kan fa fa tapi gerubah Minal ghoibati sangin domir ghoib. Mestinya kami fa'ambata Mereka buatan fa'ambatna tapi nama-nama Fa'ambata, aku sedulunya domir nama-nama Ghoib dipindah ila takalumi maring domir mutakalim. Jadi sangko redaksi fa'ambata, dirubah jadi nama-nama Fa'ambatna Bihi sebab emak, ingsun nurana hadaika, ingin berapa pertamanan jamu hatika Bawa utawi hatiko tau bawa utawi kiku al kustan, iku bustan perkebunan al muhabwat sengti pakri, di perkebunan sengti pakri ini kua ngarap nak dari nabok hatiko, nah bustan ini yang kita di pakri, sifate perkebunan data pejaten kang panggek api, hasane di kesi api, tesi sangge ne mate obon gane maton nan dari kua ngarap, perkebunan perkepunan kormo anggur gi senang tenan, gi senang tenan, kua ngarap tandus gi senang tenan, namu cowok gi biasa kora-kora mlaku tiba ten de lok rupi. Taros sing duwe nggih napa? Seneng. Maka antum antung ditu sajaro. Maka orang orang iku lakunge di sira kabeh pantung itu yen tok nukulno sira kabeh sajaro gak ngwit-withe hajaib. Kuwi rai iso nukul awake sing iso napa di ajami kudratikum krana ora anane kemampuan sira kabeh alih hingga ngatos e ibat. Nah, ibat di sajaro. Ano to ano pengirahan kum awah serta naya Allah mana nela berapa kali ano pengirahan dia? Oh wah, bidadari Hamzah terwatasilisannya tiba itu kal dia adifin firdaus ma'alal lewat fi ini fimawati siapa? Eng dalam pangguran kang pintu katus wingi sami ma'awah serta naya Allah itu salah semua cowok ilahun dan cowok alihan ma'awah serta naya Allah, wa anagu engkang bantu sopok Allah eng liane Allah ala dalik yang atas saya imbas isyarat orang berapa kali ano elese satu kesi orang ano ikum awah serta naya awah sopok ilahun sopok pengirahan dia na aliyane berarti ilahani, jamak, ini, bol, nilok, alihani, wanten, uh, ndak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalantasnya koyok lapat, Ilah. Ilah, alihah, ilahani. Balik utawi wong kafir kaum kaum di kang nglakoni Penyamaan sopo kau? Maksudnya, wong owoh ketimpatkan oleh Yani ke sini. Yati mana Yati dulu? Yusri musrik sopo ahli mekap? Musrik non ahli ahlum mekap? Dileklah oh, musrik non nopo heroik ya